Taukah kalian sob, bahwa nasib harimau di alam liar mungkin tidak seberuntung harimau yang berada di penangkaran atau kebun binatang. Pasalnya keberadaan populasi harimau liar kian menurun dari tahun ke tahun. Organisasi Hewan World Wildlife Day mencatat bahwa dari seluruh keluarga kucing besar, harimau lah yang mulai terancam punah karena jumlah total populasi kurang dari 3.900 ekor di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri sebelumnya juga memiliki tiga subspesies harimau. Sayangnya, dua subspesies yaitu harimau Bali dan harimau Jawa telah punah. Sedangkan sisanya adalah harimau Sumatera dengan total populasi kurang dari 600 ekor. Tahukah kalian sob sebagai makhluk yang hidup berkoloni dalam jumlah besar, harimau membutuhkan lingkungan habitat yang luas untuk memudahkan mereka dalam mencari mangsa. Selain itu, harimau juga membutuhkan lingkungan yang terisolasi dari kehidupan manusia agar terhindar dari ancaman perburuan liar. Namun akibat mereknya deforestasi hutan, mengakibatkan para hewan termasuk harimau kehilangan tempat tinggalnya. Tapi kebayang gak sih bagaimana ya jadinya jika semua harimau punah dari bumi ini? Perdasaran bukan?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 belum lagi dengan adanya pembuatan jalan raya untuk kendaraan, menjadikan keberlangsungan hidup harimau yang terancam meski berada di hutan. Kemudian akses manusia ke dalam hutan akan memicu keinginan manusia untuk berburu satwa demi keuntungannya sendiri. Sebab tulang harimau masih dianggap sebagai bahan obat yang mampu menyembuhkan banyak penyakit. tahukah kalian sob sebagai pemangsa hewan tingkat pertama? Harimau berperan untuk menjaga populasi mangsanya tetap stabil. Hal inilah yang menyebabkan rantai makanan di bawahnya tidak mengalami overpopulasi, yang dapat mengancam kestabilan keanekaragaman hayati dan juga tumbuhan yang ada di hutan. Bila seluruh harimau punah, maka populasi mangsa di bawahnya seperti rusa dan babi hutan menjadi tidak terkendali. Akibatnya rantai makanan menjadi tidak seimbang, tanaman dan hewan kecil lainnya akan habis dimakan dan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Kerusakan inilah yang pada akhirnya akan ikut mempengaruhi kehidupan manusia, baik dari segi udara bersih, sumber air hingga suhu udara. Oleh sebab itu diperlukan kesadaran bersama dari masyarakat, terutama kaum muda, tentang isu kerusakan lingkungan yang akan mempengaruhi keanekaragaman hayati,